Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan berbagi info nih channel berbagi info untuk informasikan bagi yang membutuhkan atau bagi yang mau mobil ini di sini ada mobil Daihatsu Terios Daihatsu Terios ya Daihatsu Terios ini mau dikeluarin katanya nih. Ini interiornya. Untuk kilometer kilometer. Kilometer 43.000 ya. Ini pakaian pribadi ini. Mau dikeluarin lagi. Terlewas. Kondisi masih orisinil, ya. Masih bersih, manual, ya. Kondisi manual masih bersih. kita ke pintu baris dua ya di sini juga masih bagus masih rapi AC double ini ya pintu eh ah, pintu ini jok ada tiga baris ya enam penumpang 7 bisa mungkin 8 penumpang juga bisa kalau mau di desek-desek ya. Kondisi ban masih bagus. Ini di sini kita lagi disuruh yang punya showroom disuruh Bersihin dulu ya Ini dipoles dulu ya Ini udah dibersihin Ini belum ya Nampak kan Ini mau dijual nih ya Ini pajaknya Ini pajaknya ya Kaling sampai 2022 ya sudah malam panjang ini untuk minusnya ini ada bekas kesenggol ya gak tahu dibutin atau enggak dulu nih belum ada pemberitahuan dari yang punya mobil ya mobil sarun ya Seperti masker jok masih rapi ini kondisi benar-benar mulus nih mobil ya kondisi hampir 95% nih ya mobil bagus, mobil terawat. Bagi yang mau berminat bisa dihubungi di komentar ya. Ini dengar-dengar untuk harganya ya, ini katanya ini tahun 75 atau 85 ya tadi itu. Mau dikeluarinnya. Tujuh puluh lima juta, delapan puluh lima juta, ntar dikonfirmasi lagi bagi yang berminat. Terima kasih.